Ini Hahaha. bunda Hahaha. bukan Hahaha. Hahaha. Hahaha. bunda bunda <gir> Si <SILENCIO> <SILENCIO> ibu <Isimu. SILENCIO> <SILENCIO> hmm. <SILENCIO> ini, si si bunda. kayak Hahaha. <SILENCIO> bunda kayak apa? Hahaha. Hahaha. Hahaha. bunda, bunda wow, kayak apa? bunda kerja apa? ini bukan bunda kali. ini bunda bukan. ini bunda. eh. hahaha. bukan. iya. hahaha. bukan. iya. bukan. iya. ini bukan. iya. bukan. iya. Apa sih Sisi Hucu gak Bunda Bunda kayak apa Bunda kayak apa Ini bukan Ya, Ini bunda bukan Ini bunda bukan Ini eh. Eh. Apa sih Sisi bumi si bunda Bunda Bunda kayak Ini bukan Bunda dikali. Siapa? Ini Bunda bukan. Ini Bunda bukan. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey. Hey. Apa Apa ini Siapa sih Si si lucu ya bunda? bunda ya, kayak apa? Ya, bunda kayak apa? ini bukan bunda dikali siapa? ini bunda bukan ini bunda bukan <laughs> <laughs> ini bunda bukan ini apa sih? si bun si bun bucu bunda, bunda nah, ini bukannya bunda, ini, bukan bunda ini bunda bukan ini bunda bukan si ibu ini si si Lucu <laughs> <laughs> gak, Bunda? Bunda kayak Bunda kayak apa? Ini bukan, Bunda kayak ini. Siapa? Ini Bunda, bukan? Ini Bunda, bukan? <laughs> <laughs> <laughs> <cuk> Heh. Heh. Apa Sisi Sisi ini apa sih Ini Bunda, <laughs> bukan? Ini Bunda, Lucu <k> <giranya> gak, Bunda? Bunda oh, kayak apa? Bunda kayak apa ini? Bukan bunda, kali ini cewek ini. Bunda, bukan ini? Bunda, bukan ini? <giranya> <giranya> <tuk> He? Apa sih, Bunda? Si si, Bunda. <tuk> Lucu nggak bunda? bunda ya apa? kayak apa? Ini bukan bunda dikali. Siapa? Ini bunda bukan. Ini bunda bukan. He? Apa sih? ini Sisi <sations> bunuh Hucu gak bunda? Bunda kayak apa? Bunda kayak apa? Ini bukan bunda nih kali ini Siapa? Ini bunda bukan Ini bunda bukan Ini <tutuk> bunda Si Budi, si Si Bunda. Lucu nggak Bunda? Bunda kayak apa? Bunda kayak apa? Ini bukan Bunda, ini kayak. Coba? Ini Bunda bukan, ini Bunda bukan. <laughs> Sisi bunyi Sisi bunyi Lucu gak bunda? Bunda kayak apa? Bunda kayak apa? Ini bukan bunda Ini bunda bukan Ini bunda bukan Ini Sisi, Sisi. Sisi. lucu <laughs> <laughs> <laughs> bunda, bunda kayak kaya ini bukan bunda ini bunda bukan ini bunda bukan ini <laughs> <laughs>